Rizky Bilar siang menuju sore hari ini terlihat meeting dengan Korudi. Hal yang cukup menarik dan membuat para ibu-ibu les la lover mulai terpesona dengan ketampanan dan sorot tajam pandangan mata Papa Abang El tersebut yang memandang Korudi dengan begitu tajamnya. Ya persahabatan belajar dari Korudi sebagai mentor pengusaha iskibillah di hari ini meeting namun ibu-ibu lifestyle lover semuanya pada salfok dengan pandangan papa B yang tajam seperti silat pada korudi lihat berbagai komentar ibu-ibu yang memuji ketampanan dari suami lifestyle kejora tersebut